Selamat berjumpa dalam program pelatihan olah nafas. Kita saya berikan istilah olah nafas karena memang betul-betul ya esensinya adalah olah nafas. Mengadopsi dari istilahnya Wim Hof, ya yang memang disebut breathing technique, ya bukan meditasi, tapi olah nafas. Nah, Wim Hof sendiri sebenarnya ada tiga, tiga modul utama yang Modul 1, modul 2, itulah kita pelajari, atau saya ajarkan. Yang kedua itu ice betting, mandi di air es atau di salju. Susah kalau di Indonesia. ya Bisa sih, tapi semua peserta berarti harus beli es batu, lalu punya bataf, baknya dipenuhi dengan es batu, lalu kita mandi di air es. Yang ketiga adalah mind focus. Jadi itu semua modul dari Wim Hof nah yang main yang ice betting aja jadi yang saya ajarkan dari Wim Hof ini hanya seperempat dari total modul karena uh, yang main fokus aja lebih banyak tapi yang main fokus main saya gantikan mengadopsi dari mpsr nya John Kabat-Zinn yang saya kombinasi dengan dari Dr Patricia Karbang dan Lucas Rockwood lalu kemasan narasinya betul-betul saya robah 100 persen gitu ya jadi Memang menjadi sebuah modul ya namanya olah nafas, ya, bukan istilah yang lain. Nah, sekarang Wim Hof. Ini kita sekarang belajar Wim Hof II. Kalau teman-teman belum pernah Wim Hof I, maka hati-hati. Wim Hof I itu kayak belajar berenang, Wim Hof II kayak belajar menyelam. Jangan menyelam kalau nggak bisa berenang, nanti mati tenggelam. ya. Jadi Wim Hof II ini bahaya-bahaya, terutama yang sakit jantung, hati-hati. ya pasang ring jantungnya berdetak tidak teratur aritmia, itu hati-hati nah hati atinya berapa nanti kalau pusing berhenti ya karena metode satu kita ada latihan Dan kalau teman-teman dulu waktu metode satu rajin latihan minimal satu minggu ya di mana saturasinya bisa 99 atau 100, itu indikator dari saya Bernafas 200 kali tarik tarik lewat hidung keluar lewat mulut soal tarik lewat hidung keluar lewat hidung itu modul nanti yang ketiga ya sekarang kita involve tarik lewat hidung keluar lewat mulut 200 kali itu metode satu nah teman-teman harusnya sudah bisa 99 atau 100% saturasi kalau belum bisa silahkan ikut metode tiga tapi nanti waktu tahan nafas pelan at, secukupnya ya jadi nanti metode dua ini begini tarik nafas lepaskan lepaskannya boleh <tuh> boleh terserah ya lepaskan boleh nafas perut boleh nafas dada nanti soal nafas perut modul berikutnya sekarang ini pokoknya mana yang anda gampang mau perut dulu kombinasi dada boleh dada to boleh tidur terlentang nafas perut boleh nafas dada juga boleh ya jadi nah metode satu 200 kali makin lama makin pelan ini saya balik ya kita akan ambil nafas 45 kali Wimfah ngajarkan cuma 30 sampai 40 kali ya secara verbal ngomong begitu. Saya bikin lebih 45 kali. Tujuannya apa? Supaya makin siap untuk masuk segmen tahan nafas. Jadi 45, 15 kali pelan-pelan. Ya ada kelas yang lain, ya kelompok lain yang mengajarkan pakai istirahat satu menit, gitu ya. Atau istilahnya itu pakai Pola nafas segitiga Nah kita belum belajar oleh nafas segitiga ya maka saya gunakan 15 kali tarik nafas lepaskan pelan-pelan 15 kali lebih cepat 30 kali kayak waktu 200 kali pelan-pelannya di belakang sekarang pelan-pelannya di depan 15 kali lalu 30 kali nah yang ke-30 lalu tarik sekuat mungkin kayak tahan sebentar buang sebanyak mungkin. Sampai habis, terus tahan. Tahan itu dia ya, tutup mulut, tutup hidung, nggak bernafas. Ya, tahan. Nah, dalam metode Wim Hof sebenarnya tahannya itu sekuat mungkin. Ya, yuk latihan sendirian gitu ya sekuat mungkin. Kuatnya 20 detik ya 20 detik, kuat 30, 30, tapi dalam latihan bersama atau kelas bersama ini dibuat patokan yang standar yaitu tahan napasnya 40 detik. Setelah 40 detik, tarik nafas. Tahan 15 detik sudah cukup. Ya. Lalu nah itu berarti satu rate. Rate yang kedua sama 15 15 tarik lepas pelan-pelan, 30 lebih cepat, berarti patuh lima kali. Yang puluh lima, tarik, tarik, tarik, tarik, tarik, Tahan sebentar, buang. Buang sampai habis, tahan. 50 detik. Setelah nahan 50 detik, tarik lagi. Tahan 15 detik. Nah, itu berarti rate yang kedua. Rate yang ketiga sama, nah hanya 60 detik. Nah, kalau bagi pemula pasang oximeternya, ya metode 1, metode dua ini kita main oximeter, oximeter sama main pH. Jadi sebelum latihan cek pH urin berapa, sesudah pH urin berapa supaya yakin bukan cuma rasa enak, tapi kalau tadi sempat lihat video singkat yang saya putar tiga menit sebelum mulai tadi, ya itu pakai metode animasi, dimana kalau kita itu metode Hof ini, ya itu membuat darah alkali. Darah alkali membuat tubuh, sel-sel, melepaskan oksigen, maka tubuhnya alkali. Soal alkali juga bisa dijelaskan, karena waktu kita tarik nafas, selalu tahan, itu hemoglobin menangkap oksigen, di paru-paru sendiri, bisa juga bukan hanya yang ditangkap sama hemoglobin, tapi oksigen terlarut namanya. ya Darah, oksigen terlarut, itu sedikit, kira-kira persen. -kira yang paling banyak itu yang ditangkap sama hemoglobin. Nah, waktu kita tarik nafas, tarik nafas lagi lebih kuat nariknya, maka saturasinya naik. Maka harusnya sebelum tahan nafas, buang, Terus tahan. Itu harusnya udah bisa 99. Yang kedua, udah bisa 100 malah, gitu ya. Nah, nanti tahan sekuatnya berapa? Kalau teman-teman mungkin udah 100%, tapi sebenarnya nggak banyak banget. Nanti mungkin waktu 40 detik sudah kalau istilahnya Wimov sudah knock out, kepalanya kayak di knock out, kayak dipukul, pak, gitu ya. Jadi anda akan pusing. Oke, okay, pelan-pelan. Metode satu saya bilang kalau geringgingan itu biasa, kesemutan biasa. Kalau Wim Hof, istilahnya tingling-tingling, jules -ting <laughs> you body gitu ya, itu biasa. Metode satu. Metode satu pusing nggak biasa. 200 kali, baru 100 kali udah pusing, bentar 50 udah pusing, bentar. Besoknya 50, besok 75, besok 100 sampai Anda bisa 200. Karena kalau Anda bisa 200 kali metode 1 biasanya waktu 100 kali saturasi udah 100% atau 99 kalau alatnya cuma 2 digit. Gimana Pak kalau saya ini masih baru 9798 nanti mempengaruhi kekuatan tahan nafas. Jadi kalau teman-teman belum bisa 100% saturasinya, ya tergantung ya kan. Saya sering tunjukkan alat yang berbeda. Ini kan alat saturasi yang cuma dua lampu, berarti cuma dua digit ya paling paling tinggi 99%. 9%. Kalau mereknya uh, UL, hanya baterainya agak boros, jadi tiga angka tentu bisa 100%. Nah, kalau alatnya cuma dua digit bisa 98, 99, anda sudah siap metode dua. Kalau alatnya 3 digit, 99, 100 Anda siap metode 2. Kalau saya 96, 97, gimana, Pak? Ya, ikut aja tapi nanti sekuatnya berapa. ya Kenapa? Waktu ditahan, nahan nafasnya bukan setelah tarik ya. Enggak, buang. Tahan. ya Yang kuat 30, 30. Yang kuat 40, 40. Yang kuat 50, 50. Tapi kita akan bersama-sama, 40, ronde kedua, 50, ronde ganda, 50. 60. Nah, biasanya saya tunjukkan alat saturasi saya. Nanti juga saya akan tunjukkan. Cuma biasanya rate yang pertama waktu tahan 40 detik saturasi saya turun dari 100 ke 90. Yang kedua, tahan 50 detik dari 100 turun ke 80. Yang ketiga, tahan 1 menit. Nah, saturasinya turun dari 100, wah turun turun turun jadi 70. Jadi saya bisa tunjukkan gitu ya lagi teman-teman pasang alatnya sendiri ya lihat berapa turunnya turunnya beda-beda ada yang dari 100 595, tergantung seberapa banyak ada buang kalau ada buangnya banyak habis <tuh> habis pat. <tuh> mana nanti satunya turun bahaya nggak? ya bahaya orang covid aja kalau saturasi 92 kan dokternya udah heboh pasang tabung oksigen pasang pasang gitu ya karena namanya hipoksia itu kalau lama-lama otaknya rusak ya dalam waktu yang lama otak kekurangan oksigen rusaklah otaknya ya nah tapi kan ini kita nggak lama kalau orang covid itu karena paru-parunya diserang sama covid sehingga saturasi turun berjam-jam bahkan berhari-hari makanya jangan sampai bermenit-menit segera pasang tabung oksigen nah nanti kalau teman-teman turun itu paling cuma 15 detik 30 detik ya tidak bahaya kenapa karena begitu ada tarik nafas, tahan, naik lagi. Yang bahaya kalau Anda males latihan metode satu, kemampuan saturasi untuk naik kembali, belum ada. Anda saturasi turun ke 80, enggak naik-naik, Anda otaknya rusak. Jadi memang ini kayak menyelam. Orang menyelam bisa mati enggak? Ya bisalah lah, bisa darah orang menyelam air, diving kan, nggak pakai nggak pakai guru, tiba-tiba nyelam sendiri, gitu wow, sampai 30 meter, 40 meter, muntah darah lah pasti, apalagi nggak bisa berenang, belajar menyelam, gimana <laughs> mau naik ke gitu ya maka metode satu dulu, berkali-kali dilatih, sampai saturasi bisa 100, paling tidak 99, kalau 998 99, boleh, tapi waktu tahan nafas nanti, begitu nggak kuat, tarik nafas ya, begitu enggak kuat, tarik nafas ya, gitu ya, nah, Jangan takut. Waktu saturasi misalnya turun 80, terus tarik kan? Tarik. Kok masih turun? <laughs> Jangan ketakutan. Ada takut pada sitokin. Nanti malah malah gawat ya. Jangan takut. Kenapa? Ingat saturasi kita pasang di jari, bukan di paru-paru. Ya, kecuali dalam video ketik Wim Hof Study ya ketik di YouTube Wim Hof Studi. nanti lihat orang olah nafas Wim tubuhnya dipasang alat-alat di rumah sakit untuk memonitor saturasi untuk memonitor PH tubuh untuk monitor denyut jantung gitu ya, namanya di rumah sakit alatnya lengkap gitu ya jadi alatnya dipasang begini ya bukan di jari nah kalau kita kan di jari apa artinya waktu saturasi ada turun ke bawah sampai 80 dan ada pusing pasti ya. pasti pusing glieng jadi metode satu, pusing itu tidak biasa, Anda berhenti. 200 kali, pusing di angka 100, latihannya nanti 100 saja terus. Metode satu, geringingan itu biasa. Nah, metode dua, geringingan biasa, pusing itu biasa. Di mana nggak pusing, mengsatokasi Anda nggak pernah di dibawa 80, tiba-tiba turun 80. Nah, waktu 80, Anda tarik nafas. Jangan takut kalau saturas ini enggak naik. Kenapa? Tarik nafas, oksigen di paru-paru. Oksigen diambil sama paru-paru. Pindah ke jantung. Jantung dipompa. Kan butuh waktu sampai ke jari-jari. Jadi jangan kaget nanti waktu tarik nafas, tahan, masih turun, masih turun. Karena oksigennya belum sampai di jari-jari. Bahkan Anda lepasin. Jangan-jangan masih turun. Enggak usah khawatir. Ya. Makanya sering-sering latihan. Metode satu nanti latihan metode 2, supaya nanti dari saturasi turun, naik kembali 100, itu cepat. Nah, ketika kemampuan naik sudah cepat, apa yang terjadi sih sebenarnya? Kenapa sih kita bermain bahaya begini? Ya, kita latihan Wim Hof 2 ini kayak latihan menyelam sebenarnya. Jadi, ketika tubuh secara sadar, bukan karena covid Bukan karena paru-paru, secara sadar kita turunkan tingkat saturasi, ya, sehingga tubuh kita kayak stres. Kenapa? Kekurangan oksigen. Nah, apa yang terjadi waktu kekurangan oksigen? Ya, sel-sel terbuka supaya oksigennya lebih gampang masuk. Karena kayak selnya kelaparan. Mana oksigen? Mana oksigen? Jadi kayak pintu selnya terbuka. Yang menarik begini, tak kasih bahasa sederhana. Paru-paru itu tempat produksi supaya hemoglobin darah nangkap oksigen. Jantung itu kayak gudang distribusi oksigen. Untuk ngirim oksigen, truk ya, anggap aja truk pengangkut. Nah truknya itu hemoglobin dikirim kemana? Ke seluruh tubuh. Tiba-tiba tubuh kita kekurangan oksigen karena kita tahan nafas, tahan nafas. Maka tubuh itu mikir kekurangan oksigen. Gimana caranya supaya tubuh ini cukup oksigen? gitu ya salah satunya ini bahasa bahasa metabolisme tubuh yang, seder, yang disederhanakan supaya sederhana itu gampang tubuh itu cerdas dengan tiga kata ya kan? Tapi memang mewakili proses metabolisme yang agak rumit tapi supaya gampang tubuh itu cerdas. Wih sel-sel kekurangan oksigen gimana caranya nih? Paru-paru kemampuannya ditingkatkan gudangnya diperbesar sudah udah latihan. Oh. Ya, wah kalau begitu berarti ini truk pengangkutnya kurang. Maka akhirnya tubuh memproduksi hemoglobin lebih. Pak, ini teori ini bisa dibuktikan nggak? Bisa, ya bisa dibuktikan. Kalau nggak dibuktikan berarti tidak benar teorinya pak. Ya, nah maka tubuh akan produksi hemoglobin lebih. Makanya orang-orang yang juga Hb-nya kurang ini termasuk olah nafas yang bagus untuk menaikkan hemoglobin. Nah, sekarang buktinya apa? Kalau orang olah nafas, hemoglobinnya naik. Nanti sekaligus saya tunjukkan ya. Ini kan, saya sudah masuk bulan ke 7 Saya olah nafas, jadi saya olah nafas bukan orang senior ya yang sudah puluhan tahun belajar. Itu enggak, saya orang yang baru, cuma saya antusias, saya semangat karena merasakan manfaatnya. Tapi kuliah itu kan bukan empat tahun atau satu tahun. Pernah dengar nggak ada orang 30 tahun dapat gelar empat doktor gitu. Ya, belajar yang ngebut begitu ya. Ada orang yang lima tahun, 10 tahun, nggak lulus lulus orang pinter itu bukan berapa lama belajar, tapi seberapa banyak yang dipelajari. Nah, saya, sebagai seorang dokter, gitu ya, dipasah logikanya, dan saya orangnya suka berdebat juga. Nah, itu juga mungkin mempercepat masa belajar saya, tapi yang pasti begini: saya nggak mau berdebat, saya nggak mau banyak teori, malah saya jarang ngasih link-link ilmu gitu ya. Praktis aja, kalau sekarang apa buktinya hemoglobin itu naik. Ya, hemoglobin kan sel-sel protein dalam darah merah yang mengikat oksigen. Nah, kalau dalam Vimhof dijelasinya tuh begini, buktinya orang-orang Hof itu yang dilatih semuanya bisa menahan waktu, nahan nafas makin lama makin panjang. Bahkan bisa hidup di kutub, ya, yang di atas gunung itu oksigen dalam udara itu lebih rendah, tapi saturasi tetap bagus, badannya tetap panas. Nah, kalau saya sendiri apa yang saya alami? Nah, kalau teman-teman melihat YouTube saya, waktu saya ngajar Vim Hof metode dua, metode yang sama, saya rekam, sudah saya upload, saya tunjukkan kan saturasi saya, ya gitu ya, saya tunjukkan begini. Rate yang pertama turun dari 100, saturasi ke 90. Yang kedua, dari 100 ke 80. Yang ketiga, dari 100 bahkan sampai ke 70. Nah, kemarin-kemarin ini, dalam beberapa kali latihan, saya, saya gagal menunjukkan kalau satirasi, saturasi saya turun. Kenapa? Sudah nahan nafas, satu menit, saturasi saya tetap 100. Coba gimana? Apa penjelasannya? Dulu saya nahan satu menit, saturasi 70. Nahan lima burte, saturasi 80. Sekarang satu menit pun saturasi saya masih 100 terus. Artinya dalam darah saya, oksigen ini banyak banget. Apa sih yang mengikat oksigen hemoglobin? Maka tadi video singkat yang saya putar tadi ya kalau teman-teman lihat YouTube-nya ini ya nggak lihat putarannya karena waktu diputar belum saya rekam. Karena kalau direkam nanti di-upload bisa kena semprit oleh Google ya, oleh YouTube ya. Itu punya orang lain kenapa ditayangkan gitu ya. Jadi maka saya tidak rekam tapi nanti kalau mau teman-teman yang lihat ini di YouTube ya bisa cari sendiri di YouTube ya. Ketik aja Wim Hof Study. Ada banyak file cari satu-satu, nanti ketemu apa yang saya bicarakan, bahwa metode Minfov ini termasuk meningkatkan hemoglobin, menaikkan saturasi tubuh alkali. Nah, ini hal-hal yang membuat kita sehat. Kekurangan hemoglobin naik, bahkan jadi lebih lanjut lagi ada meningkatkan sistem imun, menunjang metabolisme tubuh. Tapi ini kan bicara metabolisme tubuh, sistem imun, waduh, rumitnya minta ampun. Nanti saya panggil aja ada Pak Frederick Wawaruntu, Penyintas kanker otak selama 20 tahun nggak kampuh kampuh sudah autoimun sembuh 20 tahun nggak kampuh kampuh karena dia sum -sum, sum sum tulang belakangnya rusak dan dia sembuh dengan pola hidup sehat, juga dengan semacam olah nafas, tapi beliau menyebutnya olah hati, olah pikir, olah rasa, bahkan olah roh ya penyembuhan cara holistik gitu ya, ya saya juga sama gitu ya, cuma rohnya aja nggak saya sentuh, karena ini kan lintas agama, jadi. Metode Wim Hof pun ketika masuk modul main fokus itu sampai ke olah hati, olah pikir. Ya, nah, Jadi kita sekarang fokus di Wim Hof ya. Kita langsung praktek, nanti saya akan membaca pertanyaan di chat setelah praktek. Jadi Wim Hof 2 Wim, Wim Hof II, tubuh alkali, saturasi naik. Tapi metode yang kedua dengan tahan nafas ini, kita melatih paru-paru. Kita, kita coba nahan gitu ya nanti makin lama kayak orang latihan menyelam juga latihan paru-paru nah yang metode dua ini hati-hati sekali lagi hanya untuk orang yang jantung selebihnya aman ya sakit ginjal berdu-paru autoimun kanker Wah malah bagus banget saturasinya naik gitu ya yang jantung hati-hati nah gimana nanti kalau praktek itu kan saya kasih aba-aba ya aba-abanya cuma tiga garit ya Tahan 40 detik, lalu Anda 30 detik enggak kuat, tarik. Kira-kira 15 detik, kira-kira aja terus Sampai ketemu aba-aba red selanjutnya. Ya kan? Nyambung lagi. Nanti rate yang kedua akan tahan 50 detik. Anda kuat juga cuma 30 detik. Ya sudah, begitu 30 detik, tarik nafas tahan 5%. Jadi tarik terus tahan. Jadi begitu enggak kuat kan buang. Tahan. Saya akan bicara tahan 60%. Detik. Anda baru 30% enggak kuat. Ya tarik nafas saja. Sambil lihat saturasi ya. Yang baru pertama kali ikut enggak usah merem. Nanti kalau merem tambah fly ya. Tambah gleyeng terutama kalau saturasinya turun sampai di bawah 80 untuk yang pertama kali. Kalau Anda lihat YouTube saya, Anda lihat Instagram saya, saya saturasi 60 senyum senyum aja ya tapi butuh latihan seperti itu jangan jangan langsung tiba-tiba anda sampai 60, nanti anda knock out kalau Winfa bilang pusing nah kalau pusing beneran jangan sampai pingsan kan nanti repot urusannya wah itu tolong repot, pak jarot pingsan nih makanya anda buka mata aja yang baru pertama kali anda buka mata itu akan mengurangi fly sampai anda nanti berkali-kali malah anda ketagihan pengen nge-fly nih lah coba berapa detik kleying <teng> Ya, geliang gitu, yang geliang lah. Makanya ini ada saya terima WA, juga saya nggak tahu tuh orang kemana, apa nggak, apa nggak berartiin apa-apa begini. Pak saya metode dua sambil berdiri, kok saya jatuh? Lah iya iya lah, pas saturasi tujuh puluh geliang gimana? Nggak boleh berdiri ya, tidur boleh ya. Kalau ada yang 12 tidur nggak masalah, jangan takut juga. Lalu pak kalau saturasinya kan 70. puluh, lalu saya geliang, lalu saya ngantuk, saya 12 tidur nih, atau atau pingsan gitu ya. Kalau bahkan dulu saya pertama kali latihan bimbo, saya minta istirahat sebelah saya. Eh kalau saya pingsan kamu tepukin, <laughs> saking takutnya. Tapi sebenarnya nggak perlu takut ya. Kalau sampai ketiduran kadang ngantuk gitu ya, tubuh itu bagus hebat kok. Tubuh ini hebat kalau Anda sampai ketiduran atau pingsan gitu, jantung jantung Anda akan berdetak kencang, lalu paru-paru kembali ke normal. Jadi sebenarnya itu enggak, tapi kalau Anda betul-betul takut gitu ya, jangan sendirian. Kalau ada istri mah nanti kalau aku pingsan kamu tepuk mukaku ya, siram air anget atau kasih minyak angin gitu ya kalau sampai ada yang takut banget ya. Tapi amannya adalah selama latihan ini Anda buka mata saja. Ya berjaga-jaga kan pada sampai ada orang yang betul-betul sampai penakutnya sampai bukan yang lagi tadi pingsan. Nah, anda jangan tutup mata, anda buka mata aja, ya. Paling nanti kayak glion sedikit. Kalau tutup mata, apalagi dihayatin, begitu ya, oh, bener kayak lihat putih-putih glion gitu. Glion lah, hong satu 70. Nah, sekarang begini, karena saya udah berbulan-bulan saya mengamati berapa minggu terakhir ini saya tahan nafas satu menit itu saturasinya tetap 100. Saya teman-teman nanti nggak bisa ngelihat katanya turun <laughs> ya maka hari ini kita 4 rate ya hari ini kita 4 rate langsung ya teman-teman nanti misalnya mau tiga dulu gak apa-apa ya karena emang sebenarnya angkatan sebelumnya itu nggak pakai 4. cuma saya takut saya nggak bisa mendemonstrasikan bagaimana saturasi turun jadi kalau teman-teman mau tiga dulu ya sudah nanti yang keempat lihat saya aja Tapi kalau mau ikut yang keempat jadi 4 rate ya karena yang keempat nanti nggak pakai hitungan ya tapi saya akan pakai HP saya akan pakai alat untuk ngitung jumlahnya ya jadi ini alat untuk ngitung jumlahnya bahwa satu kali dua kali nanti saya bilang 30 kali saya akan bilang 15 kali nanti saya akan bilang yang terakhir 45 tarik nafas nah nanti nggak bisa bawa-bawa lagi karena saya juga praktek ya setelah tarik nafas yang 45 buang Terus yang keempat, jadi rate yang keempat, malam ini kita empat rate. Yang keempat, tahan sekuat mungkin teman-teman sesuai dengan kemampuannya. Sekali lagi ya, sesuai kemampuannya. Saya juga akan menahan selama mungkin sambil untuk direkam ini, karena saya mau menunjukkan saturasi turun. Karena yang workshop yang kemarin, saya nggak bisa menunjukkan kalau saturasi saya turun, gitu. biasanya saya... Yang ke 60 pasti saturasi turun. Lalu saya 100 terus gitu ya, waduh, saya udah banyak banget nih. kemampuan menahannya saya nggak tahu saya butuh berapa. Tapi yang pasti saya udah lama nggak latihan yang 12 read ya, 6 read. Oke, nah 6 itu kalau saya 6 read, jadi 40, 50, 60, 70. Memang kalau saya udah nahan sampai 90 detik saturasi itu turun. Nah kita boxnya kan cuma 40, 50, 60. Maka nanti saya akan tunjukkan paling tidak ya saya nggak tahu berapa detik, pokoknya sampai saturasi turun. Ya, supaya teman melihat bahwa saturasi itu turun, tidak masalah, ya, itu tujuannya. Oke, kita praktek aja. Setelah itu, kita langsung. Nanti saya baru akan jawab pertanyaan teman-teman. Boleh ya, nanti aja jawabnya apa? Tanyanya ya, biar praktek duluan. Jadi, kita praktek bersama. Bentar, kalau banyak bicara, haus itu wajar. Ngantuk juga wajar, ya. Wimprov satu, Wimprov dua ini walaupun kadang ngantuknya lebih efektif daripada yang metode whisky branding yang menurut Lukas Rockwood atau Dr. Patricia Garbang itu untuk bikin orang ngantuk. Tapi banyak orang yang saya Wimprov lebih efektif pak. Saya Wimprov aja ngantuk harus tidur gitu ya. Nah kita saya mulai dengan saturasi berapa? Saya mulai dengan agak tinggi juga ini saturasi 99 tapi denyut jantung saya 94 ya saturasi turun 98 satu denyut jantung 93 ya dulu saya pasang alat begini 95 saya udah bertahun saya sering cerita kalau bertahun-tahun sakit paru-paru saya enggak saturasi saya 95 94 naik 96 95 lagi jadi di 95 sampai dokter bilang Bapak tuh bermasalah loh paru-parunya iya emang saya bertahun-tahun paru-paru tapi sekarang udah sembuh jadi ya, kayaknya Bapak paru-parunya cacat gitu ya sekarang begitu pasang aja nih belum olahraga nafas 98. Naik sebentar aja mungkin udah langsung 99 gitu ya. Berarti paru-paru saya udah mengalami perbaikan dengan 7 bulan latihan. Karena saya latihan dari bulan eh Oktober ya, udah 8 bulan latihan ya. Nah, sekarang ya kayaknya turun 97 tapi fluktuatifnya di 98 97. Oke. Kita akan mulai Wim Hof 2 ya kita praktek aja biar lebih jelas yang penting kalau nggak kuat jangan dipaksakan itu aja intinya ya pasti aman jangan takut juga nggak ada apa-apa bahkan waktu saya ikut kelas yang lain nggak sampai mewanti wanti bahaya seperti saya begini ya karena saya itu orangnya Serba hati-hati apalagi saya punya teman dokter yang bilang nanti tito lo bahaya lo mau ngajari orang lo gitu <tapi>, tapi waktu saya belajar dulu Gurunya nggak ngajarin nggak nggak bilang bahaya bahaya gitu ya ya tiap orang tiap guru beda beda saya mau cari yang aman aja ya tetap dikasih tahu bahayanya apa cuma kalau nggak kuat jangan dipaksa itu aja ya olah nafas metode Wim Hof yang kedua dengan teknik ada bagian tahan nafas dimulai bagian yang pertama dengan nafas dalam-dalam atau deep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 Buang CO2. Tarik obat. Saya sehat. Sekali lagi tarik. Lepaskan. Langsung sambung. Boleh cedah sebentar. 30 nafas kuat. Strong breath. Yang 30 kali. Tarik nafas. Lepaskan.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 Lepaskan, ya kita selesai rate 2, ya kita satu kali lagi cukup tiga rate ini nanti bisa diulang-ulang ya satu kali latihan ya mulai dengan tiga rate dulu nanti 4 rate nanti lima rate nanti 4 rate seberapa waktu yang ada dan seberapa nah, hari itu kuat ya kita mulai yang ketiga Metode ada lim hof yang kedua dengan tahan nafas, dan kita mencoba untuk menahan nafas. Saya sudah mempersiapkan, saya kuat banget. dipaksakan. Ya, pas enggak kuat itu mau tiga puluh detik, mau empat puluh detik. Ada rasa kuat, tarik nafas terus tahan lima belas detik. Ya, lima belas detik. Ya, dia itu sedikit aja, kira-kira lima belas sampai dua puluh. Ya, kita bisa menghitung dalam hati. Kita mulai yang ketiga.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 Jantung kita menjadi kuat, kadang terjebak lebih cepat, seperti orang treadmill, saturasi naik, dan kita menjadi kuat. Ya, Persiapan kita tarik nafas, tahan lima belas detik, lepaskan, ya kita uh, selesai latihan ya kita jeda sebentar panjang bilang ambekan. Saya hari ini kayaknya biasa-biasa saja ya. Tadi saya bilang kita mau 4 rate karena saya mau tunjukkan kalau saturasi saya turun karena kemarin <laughs> saya tiga kali begini tahan nama satu menit masih 100 terus ya. Tadi rate yang ketiga saya turun sampai ke 71 ya. Nah, sekarang udah naik normal ke 97 nih 98. Ya kalau saya sambil jeda tadi begitu, jangan cepat naik ke 100 lagi. Nah sekarang kita masuk nyoba 4 ya. Tapi saya nggak pakai ngitung nih, ya. Tapi nanti saya kasih tahu kalau udah 45. Yang terakhir tarik nafas, gitu ya. Saya akan ngitung gitu. Kalau kita kuat-kuat, lalu saya akan akan ya nggak ngitung berapa detik, ya karena sekuat mungkin, ya. Sama tujukan ke teman-teman nanti saya turun sampai berapa, gitu ya. Nah sekarang kita akan tarik nafas 15 kali pelan-pelan karena saya enggak buat audionya saya pakai ini aja menghitung mesin itu. ya kita mulai dengan tarik nafas pelan-pelan 15 kali lebih akan cepet 30 kali ya nanti saya bicara aja nih 99, kita dengan cepat 100 saya dengan cepet sekali sekarang menuju saturasi 100 ya kita mulai, yang keempat berapa detik sekuatnya ya jangan dipaksakan. Mm-hmm. 30 kali. empat puluh kali. Yang terakhir pelan-pelan tarik. Buang. Thank <sighs> you. <sighs> Ya, saya sudah kembali ke eh, 100. Terus terang tadi saya sempat nge-fly. Ya. Bahkan tadi saya sempat lupa saya ke berapa dan kayak lupa narik dan tahan. Dan begitu saya selesai klieng, tadi saya lihat saya turun sampai 60. Maka tadi saya tarik, Kayaknya saya nggak ngitung tadi 10 apa lima detik ya. tapi segera tarik lepas lagi. Tapi yang pasti sekarang teman-teman bisa lihat, saya sampai 100 lagi, gitu ya. Tadi saya kayak keliem gitu sampai lupa saya ngitung tadi itu berapa detik, gitu ya. Nah ini namanya rate di mana kita nggak hitung tapi sekuatnya saja. Yang menarik nih setelah kita beberapa kali, gitu ya, kemampuan bertahan 100 ini bisa lama ya nanti teman-teman nyoba 5 rate, nyoba 6 rate gitu ya. Jadi yang keempat, yang kelima gitu ya. Udah, nggak usah pakai hitungan aja. Kalau mau ya, kalau punya kalau punya gini boleh juga ya. Jadi kita tahu berapa kali. Itu paling enggak sih, sebenarnya itu kira-kira ya. Kan kalau saya kan 15 kali ya, pelan-pelan. Lalu -pelan, pelan 30 agak cepat. Nah, itu pun juga sebenarnya mau 35-40 kali pelan semuanya boleh. 40 kali agak cepat semuanya boleh. Jadi sebenarnya kalau yang udah yang pakai 15 kali pelan-pelan itu kan sebenarnya tujuannya supaya saturasi cepat naik. Ya, dengan pelan-pelan itu -pelan saturasi lebih cepat naik. Ya. Kalau mau pelan semuanya, nggak apa-apa. Bahkan kalau Anda lihat YouTube-nya Vibox enggak pakai 15 kali pelan-pelan, puluh lebih cepat tunggak ya. Pokoknya 35, 40 kali terus tahan ya. Nah, makanya setelah 3 rep dengan hitungan dari saya itu adalah teknik yang paling aman karena saya selalu sebanyak maunya aman ya 15 kali pelan-pelan lalu 30 lebih cepat lalu nanti mau empat rit ya udah kayak, kayak tadi aja gitu ya kira-kira 40-50 kali kalau mau pakai begini ya boleh sambil hitung gitu, ini kan saya kan hitungan paling enggak 40 kali tarik terus tahan sekuat mungkin gitu ya saran saya jangan merem ya, kalau mau nyoba empat yang kali yang keempat yang kelima yang ke-6 ke gitu, kalau mau sambil ke satu saturasi aja gitu ya biar kalau 60 ya tarik aja gitu ya atau begitu kak geliung tarik aja gitu ya itu nambahnya kalau tadi bisa tiga nambah besok nambah empat besok nyoba lima besok nyoba enam gitu ya sekat tergantung waktunya aja ya kalau dulu ya saya cukup sering waktu mencoba menurunkan gula itu 12, 12, 12. Pak sekarang kan saya sendiri maintenance gitu ya. Terus terang saya juga sekarang ini jarang sampai 12. Ya paling malah 3-4, 3-4. Kalau anda lihat YouTube-nya Hof juga untuk pemula ya itu disarankan untuk untuk dalam arti bukan terapi khusus gitu ya. Udah tiap pagi aja cuma tiga hari, udah bagus gitu ya. Tapi kalau yang misalnya miom, mi mi kista, kanker gitu ya, anda kayaknya perlu kayak saya dulu waktu mencoba lepas obat diabetes. Ya, juga makanya dalam komunitas khusus diabetes itu 12 repet. Ya, latihannya ya awalnya 6 gitu, ya. setelah itu 9, habis itu sampai 12 repet. Jadi memang itu terapi khusus gitu ya, para klub khusus diabetes gitu ya, latihan 12 repet. Kalau orang yang bisa kanker, mereka akan diminta satu jam pagi, satu jam siang, satu jam malam. Dalam kelas yang lain ya. Kalau saya Menyarankan pagi satu jam, atau paling tidak 30 menit, jam 9, jam 12, jam 3, sore, itu dua 20 menit, 20 menit, kenapa jam 9? Kalau orang kerja pun jam 9 itu kan sering ada, istilahnya kan cafe break, kita gitu, jam 10 kalau itu cafe break. Jam 12, lunch time, kan kita memang boleh dong, pas cafe break yang lain kecing, yang lain ngopi, kita olah nafas. Jam makan siang, yang lain makan, ya kita olah nafas dulu 20 menit, lalu baru makan siang. Sore juga gitu pulang kantor, sebelum makan malam masih ulang nafas lagi kan paling bagus sebelum makan, ya kan. Habis makan malam jeda dua jam, malam-malam sebelum tidur. Nah, tergantung ya teman-teman itu ngantuknya yang mana. Secara teori kan, whiskey breathing yang bikin ngantuk. Ya, itu malam hari 20 menit, terus tidur gitu ya. Whiskey breathing itu buangnya lebih pelan. Nah, kalau water breathing miski breathing, water breathing, ini istilahnya Lucas Rockwood saya pinjam gitu ya. Kalau yang lain kan istilah pakai bahasa Sansekerta, ada yang bilang itu olah nafas matahari, ya saya pakai istilah dari mana saya belajar gitu ya. Lukas Rockwood namanya kalau mau diketik di YouTube itu dia involve yang involve ya. Tapi ini kelas yang belum belajar yang lain-lain ya udah. Nah, baru dua modul gitu ya, tapi kan teman-teman yang baru dua modul kan saya undang praktek bersama pagi hari. Nah, itu walaupun belum belajar kan, akhirnya belajar juga gitu kan yang body scan, water breathing. Nah, itu sebenarnya enak banget buat malam karena yang kayak water breathing, miskin breathing, body scan itu sebenarnya sudah masuk. Kalau di Wim Hof itu modul yang ketiga, modul pertama satu dua, lalu ice bathing, mandi air es lalu main fokus, tapi saya nggak pakai istilah main fokus karena saya nggak belajar dari Wim Hof. gitu ya, saya pakai istilah dari misalnya John Kabat-Zinn atau Lucas Rockwood itu kan sebenarnya kayak sejenis dengan meditasi gitu ya tarik lewat hidung keluar lewat hidung mulut ditutup buat tersenyum gitu ya tapi saya senang dengan istilahnya Lucas Rockwood gitu ya dia juga mungkin kayak saya kali dia nggak pakai istilah meditasi gitu ya tapi Uh, ya breathing kayak kayak Wim Hof kan juga nggak menggunakan meditasi gitu ya dia uh, Wim Hof breathing technique, teknik bernafas Wim Hof gitu. jadi saya secara pribadi senang dengan istilah itu gitu ya bukan saya munafik gitu ya belajar meditasi habis itu nggak pakai istilah meditasi gitu ya ya kan pakai istilah kan cocok-cocokan tapi kalau saya belajar di Lukas Rockwood atau Wim Hof kan juga memang pakainya Breathing teknik ya, jadi teknik bernafas atau olah nafas. Nah, Wim Hof dua, gitu ya. Nah, sekarang mulai menjawab, membaca chat ya mengenai Wim Hof dua. Tapi yang pasti latihannya ya sekarang kalau udah belajar modul 1, modul 2 ya pagi kan waktunya longgar bangun tidur, ya Islam sholat subuh, yang Kristen saat teduh sebelum sarapan, olah nafas Wim Hof dua, karena waktunya lebih panjang Wim Hof dua itu kalau mau 6 menit aja paling enggak 50 menit. Ya, jadi makanya 3 sampai 6 menit udah cukup. Kecuali tadi saya bilang Anda apa? diabetes, Anda kista kanker, udah paksain 6 menit, 6 menit, 6 menit, 7 menit, 8 menit, 9 rit, sampai 12 menit itu udah aerobios ya, keringetan semuanya, bahkan mungkin nge berkali-kali. Ya tergantung, Anda mau nge berkali-kali ya 40 detik, 50 detik, 60 detik, lalu lanjut sekuat mungkin, sekuat mungkin, sekuat mungkin, sekuat mungkin, gitu ya. Nanti itu pun tanpa sadar, sebenarnya harus dihitungi pun detiknya akan bertambah, ya. Sehingga yang pasti nanti jangan kaget ya kalau kecek pH urin jadi 8 atau 8 setengah nggak masalah. Jadi itu tidak akan kelebihan. Darah itu pH-nya stabil, urin itu fluktuatif. PH darah sama PH urin berbeda, tapi mengindikasi. Sering saya jelaskan itu istilahnya mengindikasi. Jadi kayak eh, PH urin itu kan PH-nya sampah. Kalau kita cuci baju, gitu ya, ya pasti sampahnya lebih butek. Tapi kalau sampahnya aja bening, pasti air yang untuk nyuci baju, ya bajunya udah bersih, karena buangannya udah sama sama beningnya. Nah, PH urin itu biasanya mayoritas lebih asem dari PH darah. Makanya bangun tidur 6,5 bangun tidur 5,8, olah nafas enam setengah naik gitu ya, sampai akhirnya bangun tidur 7,3, itu jangan-jangan nanti darah sama urin udah sama tuh gitu ya, kayak dicuci bersih gitu, ya. tapi tetap pasti lebih rendah. Tapi kalau sampai nanti mengalami lebih tinggi ya nggak masalah juga ya, karena memang berbeda. Tapi jangan kaget kalau naik sedikit gitu ya. kenapa? Dalam metode BIMOP ini kalau saya saya pelajari gitu ya, tubuh ini betul-betul penuh oksigen. Karena begitu tahan nafas, turun 60 pun dengan cepat naik kok. Tadi saya ingat saya waktu saya ngeliat sebentar gitu. Kita lihat 60. Gitu. Begitu saya itu naik 100. Gitu ya. gitu Jadi bahkan sehari-hari pun gitu, nanti bisa 99. Padahal dulu sehari-hari saya 95. Nah, tubuh penuh dengan oksigen, itu yang bikin sampai kencingnya aja alkali kira-kira gitu ya. Nah, saya sekarang 90, 98. Kalau saya bicara ya, kalau saya... Tarik sebentar gitu, nanti dia 99.100. Jadi, metode Vivo ini sangat kuat menaikkan tingkat saturasi, sedangkan banyak cara, ya, terapi yang mahal-mahal hanya untuk menaikkan saturasi juga. Oke, saya akan membaca beberapa pertanyaan, ya. Kalau mau minta rekaman yang metode satu di WA group, ya, ini udah metode 2, Kalau soalnya Anda nggak ikut WA group, ya, di WA Group kan udah di lama itu. Metode satu, youtubenya, rekaman audionya, gitu ya. Pak, saya ikutin sudah tiga minggu. Vivo satu, saturasi naik turun. Gak masalah ya? Sembilan, sembilan masalah ya? Baca posting di grup. Setelah setelah Vivo satu, saya posting tulisan: "Kenapa saturasi berubah-ubah?" Ya, itu sudah ada penjelasannya. Kenapa saturasi berubah? -ubah. Tapi kalau misalnya maksudnya ini sembilan puluh delapan, sembilan enggak boleh. Gak? boleh ya 97-nya nggak apa-apa yang penting waktu nahan sekuatnya ya tapi kalau mau bagus ya 100 gitu ya tapi kalau alatnya cuma dua digit ya nggak bisa 100 Kalau lampunya cuma dua gimana mau 100 gitu ya berarti 99 udah pentok. ya kan kalau tapi saya belinya jual Pak tapi belum bisa 100 nggak apa saya dulu karena berawal dari 95 saya butuh waktu satu bulan baru bisa 100 itu, <lupa wajar>. <friendship> itu pun susah aduh udah tak ada dapat tak berkali-kali 200 kali gitu nanti mendekati 200 baru baru ratus sekali baru baru 100 karena saya berangkat dari rusak paru-paru, jelek, 95. Jadi kalau teman-teman baru seminggu udah bisa 99, hebat banget. Gitu ya. Atau anak saya paling kecil, nggak pakai nafas, dipasang saturasi 100. Dia diving, dia panjat tebing, dia muangtai, dia ikut Aduh, anak saya paling kecil itu udah. Olahraganya semuanya dijalani. Padahal dia COVID-Delta kena, tuh, dan dia nggak vaksin, sesak nafas aja sampai seminggu. Hilang rasa aja sebulan lebih. Tapi begitu sembuh balik lagi lo, saturasi dipasang 99. Coba nafas sebentar. Dia pelan pelan 100. itu. Siang makanya dia belum ikut olah nafas saya itu. Buat apa pak? Malam pak, saya pernah kena penyumbatan di otak. Tapi sudah bisa 100. bagus, ya aman, ya. Metode satu dua. Kalau soal penyumbatan di otak semuanya aman. Kecuali pas pusing aja, ya. Nah, indikatornya itu kalau metode satu pusing berhenti, metode dua geliang biasa. Jadi metode 2 ini sebenarnya geliang biasa, tapi yang punya penyakit jantung yang hati-hati, karena waktu ditahan itu biasanya kalau lihat di pulsa ya, duduknya itu lebih kencang naik. Nah naiknya itu jangan sampai misalnya 110 begitu ya, batasnya kan ada, ya. Batas bawah pulsa aerobik itu menjadi batas atas orang biasa. Kalau anda aerobik atau lari kan pulsanya naik. Nah kalau aerobik itu ada batas bawah untuk bakar lemak. Kalau nggak, nggak, nggak di atas itu cuma bakar gula darah. Nah sama juga teman-teman kalau mau udah kurus nggak mau lemaknya berkurang tapi mau gula darahnya berkurang ya treadmill itu jangan melewati batas aerobik nanti lemaknya dibakar tanpa kurus atau olah nafas saja. Tapi waktu olah nafas, Denju jantungnya jangan sampai melebih, ya kasarnya tuh jangan sampai 110, gitu ya. Kalau enggak, itu dikurangin. Karena nahan nafas itu jeduk, jeduk, jeduk. Mayoritas tambah kenceng. Kalau Anda di bawah 100, denju jantungnya ya aman, enggak ada masalah. ya. Yang tekanan darah tinggi atau jantung itu yang berhati-hati. Pak, mau tanya anak-anak minimum umur berapa ikut latihan ini? Ya sebenarnya enggak pernah ada batasnya, tapi menurut saya ya dicoba, yang penting kan sekuat mungkin itu ya. Ya kalau menurut saya sih anak paling tidak mestinya loh ya anak tujuh delapan tahun yang sudah bisa terima instruksi gitu ya. di bawahnya lagi takutnya nggak tahu instruksi gitu ya tapi pola nafas ini kayak orang berenang ya anak usia ini juga berenang Ada pada ngucap wah jangan tertenggelam gitu ya dari umur dua tiga tahun dia jadi berenang udah bisa juga tapi ya tentu sesuai kekuatannya masing-masing ya saya sendawa terus nggak masalah saya juga tadi ya ngantuk tapi bila selesai begini ngantuknya hilang makanya ada orang yang tak saya ajari whisky breathing gitu kan memang saya belajar itu adalah untuk tidur gitu ya bahkan whiskey breathing itu nggak boleh pagi nggak boleh siang hanya boleh malam gitu ya kenapa kayak orang minum whisky. jadi ada water breathing whiskey breathing coffee breathing nah water breathing itu kayak nanti kita modul ketiga body scan ya tapi banyak orang yang sudah masuk di modul whiskey breathing pak saya ngantukan bimbo sudah malam aja bimbof lagi gitu ya lalu yang pagi-pagi bangun tidur malah body-scan eh, kayak saat teduh tenang atau yang mode nafas segitiga pagi juga boleh tapi pokoknya pelatih aja apa yang sudah diajarkan nanti makin banyak tekniknya jadi anak nggak bosen kan bisa variatif saturasi 8889. Yang ketiga. Oke, enggak masalah ya. Anda Anda mau, mau menikmati turun sampai 60, buang aja lebih banyak. Ya. Jadi kan saturasi turun itu karena kekurangan oksigen. Atau buangnya enggak banyak-banyak, nah hanya lebih lama. Mau 12 ronde, 12 rate gitu ya. Kalau nah hanya lama kan waktu jadi panjang gitu kan. Makanya buang habis. <tuh> Jadi di Wim Hof sendiri nggak sampai begitu sih. Buang habis ini sebenarnya kan kalau saya apa ikut ini jujur ya, orangnya suka jujur. Belajar di mana sih, Pak? Mobi, Miracle of Bread Indonesia ya, saya ikut Mobi angkatan 75. lima ya 075. Itu buang habis, buang habis. <tuh> gitu ya. Waktu di Wim Hof, nggak sampai gitu banget sebenarnya, ya. Di Wim Hof, buangnya ya buang aja biasa gitu. Tapi nahannya dilama maka saya senang yang buangnya habis ini tahan ya nah kalau anda buangnya habis maka nanti nahannya ya pasti turunnya juga lebih lebih rendah anda buangnya nggak habis ya bisa rendah tapi waktunya panjang banget kan ya, gitu aja sebenernya. ya jadi kalau Pak saya mau kayak yang ringpong aja gitu yang di YouTube buangnya cuma ya biasa aja ya sudah tahan saya ingat sampai dua menit masih seratus Nanti, sampai, nanti tiga menit empat menit itu ya mau tiga ronde ah waktunya habis. Jadi karena tujuh aja sebenarnya adalah latihan hipoksia, latihan dimana dalam waktu yang singkat, sejenak saturasi turun ke bawah gitu ya, lalu naik lagi. Jadi kalau sekarang sudah bisa turun delapan puluh coba aja buangnya lebih habis. Anda tenggelam saya kan, benar-benar sampai habis. Tahan, aduh tahan udah turun gitu ya. Dan yang keempat saya nggak kuat, ya nggak apa-apa ya tiga dulu, makanya Wim Hof pun dalam kalau ketik YouTube ketik Wim Hof for beginner gitu ya, memang tiga kali cuma dulu waktu saya ikut kelompok yang lain langsung enam kali, makanya. Saya tidak mengajarkan seperti yang kelompok lain ajarkan itulah kenapa saya menggunakan istilahnya ini kita belajar involve gitu ya karena emang saya lihat modulnya involve gitu ya tiga kali gitu ya lalu lepas tariknya ini malah 45 kali Di tempat yang lain enggak segitu gitu jadi makanya saya pakainya involve walaupun saya belajar tempat yang lain gitu ya mengadopsinya itu memang lebih banyak dari involve nya jadi involve memang menyarankan cuma tiga kali nah ini sebenarnya kan kalau WA group yang malam ini yang mau berapa ini nggak lupa lo kebanyakan grup ada 46 WA group darah. ini kan sebenarnya untuk WA group tiga tujuh, Nah ini kan baru pertama kali metode dua ya. Jadi memang tiga kali aja. Tapi kalau mau nyoba empat kali ya enggak apa-apa. Tadi -apa. sekuatnya ya gitu. Nanti besok latihannya tiga kali dulu, tiga kali, tiga kali, empat kali. Sebenarnya nambahnya itu bisa harian sih. Manusia tuh hebat banget. Manusia tuh bisa nambah tiap hari kemampuannya udah adjustable-nya cepet banget. Ya, mungkin ada faktor umur ya boleh juga. Tiga kali, lalu empat kali, empat kali, lalu lima kali, lima kali, lima kali, lima kali enam kali. baru itu namanya satu-satu per minggu, enggak apa-apa juga ya. Enggak perlu buru-buru, kecuali yang tadi nguber, gula darah turun sama nguber pH naik. Pak, jadi dari kakak saya ada kesemutan biasa ya. Kesemutan meter satu, meter dua, kesemutan biasa, keringinan biasa, ngeli biasa, meter dua, meter satu enggak, meter satu artinya enggak ngeliang ya. Kesemutan. Bahkan kalau bimbab, jalannya tingkling -ting kling itu kesemutan. Tapi dia bilang, you lose your body, kayak badannya lepas. And you will be knocked out. Maka dia bilang, don't do this in the swimming pool, don't do this in the car, you will be knocked out. Kayak dipukul kateinju, teng, ke knock out. Gliang. Makanya jangan berdiri, itu saya terima wa Pasan berdiri, saya jatuh. Gimana berdiri? Siapa yang nyuruh? Ini orang pasti enggak nggak lihat videonya apa tiba-tiba terima mungkin rekaman audionya atau dikasih temennya, gitu ya dibagi-bagi Temen yang bagi nggak ngajarin, dan enggak nge-share videonya. Video, Video workshop yang kayak begini ada ngomongnya begini gitu kan. Yang keempat saturasi 9 dari 92 ke 83. Oke, pencaran saturasi saya turun sampai 44. Waduh. Uh, banget bisa sampai. Nah, tapi memang gini kalau kalau mau nyoba kalau saya kan punya tiga alat ya. Tiga alat ini memang ya ternyata plus minus. Saya akhirnya karena penasaran ya. Ini alat jual, bisa sampai 100. Tapi paling rendah itu saya pernah itu 58 57. Malah paling sering 60. Nah, ini cuma 99. Tapi ini bisa sampai tadi 44. Kalau ini di bawah 60 malah kadang udah mati gitu ya. Nah, saya pernah bandingin. Pernah bandingin ini alat dipakai bareng. Jadi cari ini pakai dua alat. Nah, alat ini dirancang untuk manusia normal. Ya kan dalam kedokteran orang datang ke lekar, dicek gitu kan. Untuk ngetes berapa sih? 90 paling enggak sampai 100. Karena kalau 94 aja cek paru-paru. Orang COVID 92 pasang oximeter. Jadi ketika 90 sampai 99 ini alat sama. Jadi dua alat, tiga alat itu kalau misalnya 94 sama, 94. Begitu turun, nah itu ada perbedaan karena memang alat ini kan tidak dirancang untuk ngetes sampai di bawah 70. <laughs> karena nggak ada orang saturasinya di bawah 70. 92 aja udah pasti langsung orang sakit dicek saturasinya 92. Enggak musikin, bawa-bawa, pasang, pasang, pasang. Jadi kalau sudah di bawah 70 itu memang kita, saya juga nggak percaya ini kayaknya memang udah alat nggak akurat untuk di bawah itu, kecuali di rumah sakit ya, makanya kita lihat Wim Hof itu sampai orang anak-anak buahnya itu di berbagai kota, ada yang di RMIT berarti Melbourne, ada masuk di Youtube, Wim Hof studi gitu ya nanti ada Michigan University ada RMIT Melbourne jadi rumahnya pengikutnya itu pada atau dokter-dokter pada penasaran pengikutnya Wim Hof bawa ke rumah sakit pasangi alat nah itu alat di rumah sakit ya dicek saturasinya alatnya itu emang tempel di badan monitor gitu lalu di monitor apa bahkan sampai pH darah saturasi denyut jantung gitu ya wah saya, makin saya sekarang senang ngeliatin YouTube nyarinya Wim studi ya itu bagus penjelasan bahasa Inggris tapi ya tapi penjelasannya sering pakai animetrik Wim Hof dalam hal menaikkan sistem imun Wim Hof dalam hal menaikkan jumlah hemoglobin darah gitu ya penjelasannya penjelasan ilmiah ya itu yang saya senangi dari Wim Hof. bicara metabolisme tubuh bicara PH alkali hemoglobin gitu ya enggak bicara seperti misalnya Aura <laughs> kita sedang meningkatkan Aura Cakra apa gitu ya dong. kenapa mesti belajar bahasa Sangsekerta gitu ya nah, Lukas Rokbud juga ngomong kayak saya begini <laughs> Lukas Rokbud itu pengajar olah napas ya Anda bisa lihat YouTube-nya Lukas Rokbud gitu ya Aduh, saya belajar roh nafas. Kenapa saya harus dipusingkan dengan bahasa saya bisa Saya bikin istilah sekarang, water breathing, whiskey breathing. Tidak lihat ini, oh, cocok di sama saya ini? Saya <laughs> punya temen di muka bumi ini, gitu ya. Walaupun mungkin teman-teman di dunia meditasi ya mungkin bisa nyinyir sama saya, gitu ya. Dan bukan bisa sih. Saya udah dengar Pak Jarot. ada yang nyinyirin Pak Jarod loh. Iya, <laughs> nggak apa-apa. Yang penting teman-teman sembuh ya kan, mau dinyinyirin ya, ya biarin aja gitu ya. Yang penting kita belajar bersama, kita olah nafas bersama, kita sembuh bersama. Apapun komentar orang lain ya setiap orang seperti saya juga kan juga saya kan juga berkomentar ya. Kalau mereka komentar balik ya wajar ya. Saya kan berkomentar. Kita suka istilah meditasi. Gitu. Mereka ganti komentarin saya di sebuah WA Group, di mana teman saya ada di sana dia lapor sama saya, bapak disinggung-singgung di, di nih, <laughs> ya nggak apa, apa lah nggak usah merasa disinggung, <laughs> disinggung juga nggak apa-apa. Wah, pak drop sampai 46 puluh nggak masalah ya, yang penting balik 100 itu, yang penting itu aja mau turun sampai berapapun ada punya kemampuan 100 itu yang saya takutkan kalau saya sering bilang bahaya bahaya itu apa sih saya takut teman-teman turun 60 aja enggak sampai 40 lah, turun 70 enggak ada yang naik itu loh. karena di bawah 92 itu bahaya ya orang saturasi di bawah 92 itu udah hipoksia makanya kalau covid segera pasang tabung oksigen tapi bahaya itu kenapa COVID nyerang paru-paru, saturasi 90 terus berjam-jam, maka segera pasang tabung oksigen supaya naik lagi. Nah, kalau kita kan 50, 60 bahkan alat yang tadi saya bilang kalau Juel paling 55 paling rendah itu bisa 40 sekian gitu ya. Begitu tarik nafas. Naik lagi kok gitu ya. Ya memang memang begitulah yang diajarkan oleh Wim Hof dalam atau ada tiga ilmuwan yang menjelaskan mengenai hipoksia ilmuwan ini tidak menjelaskan mengenai Wim Hof jadi ada tiga ilmuwan memenangkan hadiah Nobel tentang teori hipoksia bahkan penelitiannya sendiri pada mamalia pada binatang tapi dari penelitian terhadap binatang dia menyusun teori mengenai hipoksia nah lalu ada analis yang menganalisa jurnal menghubungkan jurnal itu dengan Wim Hof nah ini analis begini banyak banget karena selain analis disertai dengan research gitu ya orang-orangnya Wim Hof bapak rumah sakit dipasang dengan alat-alat dan itu anda di YouTube bisa ngelihat gitu ya ditunjukkan bahkan ada yang orangnya Wim Hof bahkan Wim Hof sendiri itu di scanning MRI ya di scanning otaknya karena otak itu misalnya ada gray area ada warna biru warna merah tanda begini gitu ya waduh saya masih masih ber, dengerin berkali-kali sih tapi itu menarik sekali bahwa eh, ini sehat gitu ya dimana secara sengaja saturasi diturunkan dengan sebentar saja dan kembali naik gitu ya nanti begitu naik ternyata kita bisa 100 cukup lama, gitu belum lagi hemoglobin bertambah dan seterusnya kemampuan kita menahan nafas makin lama makin panjang apa artinya mampu menahan nafas makin panjang artinya oksigen yang disimpan makin banyak siapa yang menyimpan hemoglobin berarti hemoglobin makin banyak gitu itu logika sederhananya e, begitu ya tapi yang penting lagi menurut saya sih dari segala teori gitu ya kalau saya gula darah gula darah saya turun gitu kan saya yang diabetes salah pas obat anda kanker minum kista, latihan sebulan dua bulan tiga bulan tiga bulan kemudian pergi dokter dokter bilang kemo. mona itu menurut saya itu jauh lebih penting daripada perdebatan teori yang saya nggak suka berdebat Apalagi soal istilah gitu ya, Pak muka panas nggak apa-apa, muka panas keringinan kesemutan Brung, kayak serung gitu ya, nggak apa-apa itu masalah -apa. itu, apa -apa. itu biasa ya. Olah masa mana yang paling possible untuk duduk berbaring? Semua metode boleh berbaring, boleh duduk, boleh berbaring, boleh duduk bersila boleh duduk di kursi. Yang pasti kalau berbaring tidur apapunnya, ap jadi ini bimbang satu, bimbang dua, body scan. Kalau sambil tidur, nafas perut. Jadi, mimbar satu, mimbar dua, body scan, nanti whiskey breathing, nafas segitiga, ada lima lima metode dasar gitu ya. Yang lain kan muatan. Muatan itu misalnya gini, sambil olah nafas, sambil nafas nafas segitiga kita body scan. Nah, body scan ini bukan teknik, ini muatan gitu ya. Yang teknik itu ada lima sebenarnya. Mimbar satu, mimbar dua, water breathing, whiskey breathing, segitiga. Nah, ini aja sebenarnya tekniknya nanti yang lain kan muatannya apapun tekniknya mau tidur boleh duduk bersila boleh duduk di kursi boleh yang terbaik mana ada orang yang misalnya bersila kakinya gergingan ya itu nggak terbaik ya tidur aja terlentang tidur ngantuk pak bablas jauh ya, duduk <laughs> saya perutnya bucit pak kalau duduk udah bisa nafas perut atau nafas perut nggak bisa lebih bagus nafas dada atau nafas perut kalau saya belajar sih nggak dijelaskan mana yang paling bagus. Ya guru saya ngomong kayak saya gini, mau perut, mau dada, ya penting satu saturasi naik, pH-nya naik. Karena kalau orang perutnya buncit, mau nafas perut, itu susah. gitu ya. Tapi dalam kondisi ideal, ya dikatakan nafas perut lebih bagus, karena micetin, diafragmanya itu mijetin organ-organ pencernaan. Tapi nafas dada, bagusnya apa? Mengembangkan dada lebih besar lagi, ya sama-sama bagus kalau begitu. Makanya kalau saya, saya lakukan semuanya. Makanya juga, saya ajarkan semuanya. Nah kalau saya ngajar makanya sambil duduk. Tapi anda lihat di modul pertama ya. WA group di modul pertama sebelum belajar Pak eh, saat belajar Wimov satu itu saya post di grup box shop Vim Hof 1 satu. Lalu saya post lagi apa? Eh, apa metode dasar 1 B nafas perut itu saya tidur saya peragain ya sambil mau satu tapi tidur. Lalu Wim metode duduk bersila. Jadi tiga-tiganya udah disampaikan di depan. Ya, baru selanjutnya terserah Anda pilih yang mana. Tapi karena kalau saya begini pindah tidur ribet gitu ya. Beberapa sih, beberapa beberapa kelas kemarin saya yang body scan atau apa kemarin saya juga pakai tidur gitu terlentang nanti tapi agak jadi agak ribet ya. Maka soal posisi karena ini WA Group 373839, belum belum belum jauh kalau mau manjat ke atas mengenai tiga posisi dengan penjelasannya masing-masing ya kalau itu disimak mestinya nggak muncul lagi pertanyaan metode posisi mana yang terbaik lebih bagus perut atau dada itu mestinya tidak pertanyaan lagi kalau videonya udah dilihat saya ada yang ketiga turun sampai 58, delapan yang keempat sampai keempat, sampai nggak apa-apa selama bisa naik tapi nggak bisa balik 99. sembilan Pak tapi bisa balik ke masalah ya pasti sekarang udah nggak keringan lagi kan jadi kalau keliengan itu ya pas-pas tadi itu baliknya agak lama sedikit katakanlah butuh waktu satu menit ya begitu 99 udah nggak lagi nggak keliengan itu ada dua kemungkinan sih saturasi turun berarti kekurangan oksigen atau karena alkali sampai ke otak gitu ya tapi alkali itu nggak masalah yang masalah kan kalau asem jadi tubuh alkali nggak masalah gitu ya tapi yang pasti itu hanya sebentar bermasalah kalau udah selesai begini masih pusing terus nah maka pakai nafas yang pelan-pelan aja terus besok berarti kalau tadi geliangnya itu misalnya nahan nah makanya bagusnya emang kalau mau sendiri nah hanya berapa ada stopwatch juga boleh ya geliangnya itu hitungan berapa besok dikurangin ya, kalau sampai geliangnya berkepanjangan tapi mestinya tidak selama sudah latihan metode satu makanya harus metode satu dulu supaya kemampuan naik ke atas itu cepat karena begitu naik ke atas bahkan naiknya tuh sampai sembilan aja kan pasti gulingnya hilang yang bahaya itu kalau naiknya lama gitu aja kalau mau turun seberapa pun masing-masing punya kekuatan masing-masing dan juga alat ya dengar nggak saya bilang alatnya yang mana? saya sampai punya tiga tuh ada satu lagi di Pak anak saya gitu ya karena ya jadi oh, pas empat sih gitu cuma pasal dua ya. Yang satunya lima empat, yang sudah emang alat ini dirancang untuk tidak sampai sebawah bawah itu, ya begitu melewati batas akurat. Gitu, gitu ya, ini alatnya akuratnya di, di, di skala ini, nih. Begitu di bawahnya, udah pasti nggak akurat, udah nggak masalah. Pokoknya, Anda bisa naik lagi. Wa, uh, WA grup diabet full, ya, yang masih ada yang kanker, dan wa diabet hanya satu karena kalau buka satu lagi. Ya tergantung kalau ada relawan yang sudah sembuh lebih dari setahun ya. Kalau karena gini loh, ada sih yang yang sembuh lebih lima tahun ada. itu ya, Makanya baru baru Dokter Mira ya itu yang yang sembuhnya sudah di atas lima tahun. Karena ada orang gini, saya saya sudah lepas obat pak, lepas insulin pak begitu. Tapi dietnya radikal. Kenapa udah sembuh nggak nggak, nggak jadiin admin WA group? Diet keto, dia radikal. Dua bulan, tiga bulan, diabetnya sembuh. Gimana kalau bulan depan dia prostat? Gimana kalau dia BAB-nya susah? Gula nya turun sih, kolesterolnya naik. Kolesterol naik, gulanya turun. bener. dia marah. Gulanya naik. gula naik, ketemu kolesterol naik, setruk dia. Ya? Ya, nanti orang itu jadi mentor, ngajari orang, sebulan depan, dia setruk. Nanti rabatnya kan setruk semuanya. Makanya kalau kanker pun saya cari orang yang sudah lima tahun sembuh dan tidak kambuh. Karena banyak orang kanker, kemo, radiasi, sembuh, dua, dua tahun kamu lagi, dua tahun kamu lagi, yang yang ngajarin jadi mentor, admin grup di atas lima tahun dan tidak kambuh. Jadi pembicara, narasumber, sumber, Pak Baru, ba, Fredrik dua 20 tahun sembuh dari kanker, tidak kambuh, dan tidak kemo, tidak radiasi. ya Berarti kalau ngomong itu pasti mantap jangan makan ini, gitu ya. Kadang dokter kan pinter, tapi kan nggak punya pengalaman, gitu ya. Kadang malah nggak tegas, gitu ya. Pak makan ini boleh, boleh, gitu ya. Gimana sih dokter kesehatan ditanya makan apa aja jawabnya boleh terus, gitu ya. Ya, mungkin dokternya pinter kali ini ya. Boleh makan apa aja, biar tetap sakit minum obat jadi minta resep terus dari saya, gitu. Omsetnya naik, gitu. Kadang-kadang saya marah juga, karena kadang -kadang ngomong kadangnya -kadang saya nggak enak begini ngomongnya, gitu. Kenapa? Saya pikir kurang ajar ya juga dokter tuh ya. Dia tahu itu makanan nggak sehat, gitu tapi ditanya boleh enggak boleh gitu. Harusnya tegas dong sebenarnya dengan ilmunya. Kalau sakit diabetes ini pantangannya, sakit kanker ini pantangannya gitu ya. Tapi ditanya gitu jawabnya menurut saya enggak tegas, Malah Saya kurang kurang respek ya. Harusnya dia ya masalah orang kesinggung atau enggak ya memang dia harus mengatakan benernya bagaimana gitu. Tetapi kalau yang bukan dokter sembuhnya belum lama kan belum teruji. Udah sembuh diabetes Enggak jadi inventor, ngajari ini itu, bulan depan dia stroke pepot. Gitu. Karena ada orang yang gulanya turun, tapi kolesterolnya naik. Kolesterol, kolesterol kan enggak bahaya, Pak. Betul, tidak bahaya. Kolesterol 300, 400 enggak bahaya. Selama gulanya rendah. Tapi apa yang menjamin gula Anda rendah? glukogenesis marah, ngamuk, gulanya naik. Nah, pas kolesternya tinggi, gula naik, ketemu kolesterol tinggi. Darahnya kental, stroke lah Makanya dokter juga, kita harus hargai ilmunya. Kenapa dokter membuat batas atas kolesterol, laki-laki 220, wanita 180. Supaya kalau orang marah, ngamuk, gulanya naik. Karena orang itu walaupun nggak diabet, kalau marah gulanya naik. Apalagi mantan diabet. Gulanya, gulanya 2 digit, Pak. Dua digit, Pak. Begitu marah, loh. 300, loh. Gula 300, 200. Ketemu kolesterol yang 300. Waduh, jebret. kental, stroke dah. Makanya tetap walaupun Anda itu gulanya dua digitlah seratus lah kolesterolnya tetap harus di bawah 220 gitu ya kalau kolesterolnya tinggi lalu jadi mentor gitu ya saya khawatir aja gitu mudah-mudahan sih enggak ya tapi kalau misalnya dua, dua bulan lagi setruk selama ini dia jadi admin ngajari orang lain kan masukin orang ke jurang jadi saya tidak mudah-mudah bikin WA grup sebelum saya menemukan orang yang sembuh lepas obat gula lepas insulin lebih dua tiga tahun, gitu ya. Dan saya baru ketemu satu sebenarnya yang sampai di atas empat tahun. Ada satu yang sudah paling nggak lewat 6 bulan. Dan dietnya benar. Nah itu juga di grup jadi admin diabetes. Tapi sebelum saya ketemu orang-orang yang memang bisa jadi admin WA grup diabetes nggak ditambah karena kalau WA grup kanker diabetes itu kan dua arah. Ya kalau dua arah nih yang jawab pengacau kan repot, ya. Kalau ada beberapa admin kan nanti orang yang ekstrim bisa diluruskan, yang ekstrim bisa diluruskan. Jangan sampai istilahnya itu, ya anda disesatkan ya, bukan sembuh nanti malah jadi susah BAB, prostatnya bengkak, kolesterol naik, kena stroke itu yang kita harus hindari. Lagi-lagi kesehatan bukan teman-teman itu bukan kelinci percobaan saya gitu ya, dan juga bukan kelinci percobaannya orang lain gitu ya. Jadi kita harus hati-hati dalam hal kesehatan. Kenapa saat nafas, saturasi rendah paling rendah semantika buang aja lebih banyak lagi ya buangnya lebih banyak gitu ya supaya bisa turun kalau memang mau menikmati turun Pak saya bimfok dua minggu benjolan di paha sudah rada kempes iya rada kempes dua minggu tiga bulan sepuluh <laughs> mudah-mudahan ya mudah-mudahan ada yang punya benjolan bahkan benjolan ada yang punya benjolan dler bukan sudah di biopsi dan dinyatakan tumor gitu ya dua bulan tinggal satu beras saya tinggal, tinggal nunggu wa nya aja nih karena belum sebulan lagi ya baru kemarin dia mudah-mudahan betul-betul sembuh gitu ya ya ditipu aja stadium 3, nggak kemo, nggak radiasi sembuh ya walaupun soal kemo radiasi itu tindakan medis dokter ya tapi harapan saya kalau misalnya anda bisa bilang sama dokter boleh nggak saya dua bulan lagi saya mau nabung dulu gitu ya dan dokter bilang nggak boleh kamu ganas dua bulan lagi, saya nggak tanggung jawab. Kalau kamu meninggal, gitu ya, ya tapi mau segera. Kita gitu. dokternya bilang nggak apa-apa tiga bulan, tapi jangan makin jangan jangan, jangan makin jangan, jangan, jangan, jangan merah, ya. Selama nunggu tiga bulan ini jaga ya, ini ini. Waduh, apa, tiga bulan. <laughs> tiga bulan lagi ke dokter, gitu ya. Dokternya bilang, berarti kankernya kemana nih? Gitu, itu harapan saya, gitu ya. Ya kita berusaha lah. Kalau pakai tes urin sebelum tes ke urin, Alat yang benar harus diangka berapa? Urin itu pH meter itu dikalibrasi, ya. Nah, kalau sudah pernah dikalibrasi, ya tergantung. pakai buat apa? Ngetes. Jadi begitu dicolokin, ya dia bisa bergerak dari bawah, bisa bergerak dari atas. Kalau nyucinya kemarin bersih, harusnya dari netral, gitu ya. Tunggu sampai dia berhenti, ya. Tunggu sampai dia berhenti. Kalau anda ragu-ragu, bisa di double check dengan kertas lakmus dia ya, kan alat mengukur pH itu yang manual kan dengan kertas lakmus. Kalau hasilnya sama dengan alat pH meter berarti pH meter Anda benar, ya. Yang pasti sebelum beli, sebelum setelah beli, begitu sebelum dipakai, ya, dikalibrasi. Atas, bawah, ya. Cara kalibrasi cari di YouTube, maka kita tahu itu akurat, ya. Pak, kalau ada WA grup untuk penderita ginjal, enggak ada, ya. Cuma diabetes dan kanker. Selebihnya itu ya udah sama aja karena enggak ada pola nafas untuk ginjal, pola nafas untuk untuk untuk empedu, pola nafas untuk enggak ada, semuanya sama. Bahkan untuk cancer pun sama modulnya sama. Ya cuma beda kata-kata karena khusus cancer yang ngomongnya lebih ke kanker, kanker, kanker, tapi sih, modulnya sama persis, tidak ada perbedaan. Ya tugasnya lebih banyak ya kalau yang khusus kanker ya tadi pagi jam 9, jam 12, yang gitu. Nanti enggak ada yang khusus ginjal, khusus paru-paru, enggak ada. Ya semuanya sama di grup karena nggak perlu dibedakan karena isinya sama ngapain dibedain gitu ya bahkan diabetes pun sebenarnya itu dibikin grup baru karena modulnya juga sama tujuannya supaya mentornya bisa ngajari yang lain ada tanya jawab dua arah gitu ya kalau modulnya sama diabetes cancer, semua mod, semua grup modulnya sama jadi olah nafas satu dua tiga itu sama maka saya bingung juga kenapa ada orang satu nama bisa ikut di beberapa grup gitu ya ini bukan keras. udah ikut grup 30, puluh gitu ya nggak perlu lagi ikut. 42, 43, tak lihat ada ikut lagi ikut lagi gitu ketawanya ikut ketika dia wa cek dicek lah orang ini kenapa ikut di empat grup itu ya. ya sudahlah namanya gratis sudah ikut berkali-kali kalau anda punya tapi anda akan percuma semuanya ngapain ikut kan isinya sama gitu ya jadi kecuali kanker dan karena itu tujuannya tapi olah nafasnya sama modulnya sama makanya praktek pagi hari kan bisa bareng juga gitu ya jadi tidak akan ada nanti yang yang yang beda itu gini, kalau anda sakit ginjal, gitu ya, obatnya apa ke dokter ginjal. Tanya makanan apa yang bagus, tanya dokter, atau tanya Google. Tapi olah nafasnya sama. Jadi nutrisi itu pola pola hidup sehat. Oke, atau kalau enggak simak aja deh sesi pendahuluan. Ya, masuk di grup panjat paling atas, simak sesi pembukaan. Karena kita enggak pakai pembukaan, ya. Untuk menghemat waktu, grup ini langsung metode satu, metode dua, gitu ya. Nah, anda simak link di WA grup sesi pembukaan supaya dapat globalnya modul kita itu kurikulumnya apa saja. Dan olah nafas itu salah satu dari paket, gitu ya. Nah, nanti akan ada nutrisi, ada deep sleep itu dalam rangka regenerasi sel untuk organ apa saja, gitu ya. Jadi mekanisme kesembuhannya itu lewat regenerasi sel. Nah, itu. Ada di modul pembukaan, di sesi pembukaan. Ya, kita nggak pakai pembukaan grup ini, ya, karena untuk menghemat pembukaannya hanya saya post linknya untuk didengarkan. Kalau itu nggak dengerin, memang jadi kayak nggak nangkep. Ini arahnya mau ke mana gitu ya? Tiap hari olah nafas gitu ya, nggak dapat keseluruhannya. ya Oke, nanti kalau ada masih pertanyaan lagi, silakan datang di pagi hari atau di modi workshop selanjutnya ya karena kita udah nabrak tujuh menit kita selesai sampai jumpa di eh, workshop bersama pagi hari emang enggak banyak tanya jawab cuma jawab satu dua pertanyaan ya tapi paling nggak dapat insight baru insight baru senin sampai jumat itu jam enam pagi jam enam mulai enam selesai jam enam mulai enam selesai selebihnya kalau malam begini ya setengah 8 mulai jam 9 eh, selesai segala sesuatu kita mencoba untuk uh, tepat, ya, nggak mau ini molor delapan menit, ya nggak apa-apalah, sekali-sekali, ya supaya hidup ini teratur. Terima kasih.